Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstall login dan keluar dari aplikasi Merdeka Mengajar Oke lanjut Cara installnya Platform Merdeka Mengajar Diperuntukan bagi para guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan yang berkepentingan Produk yang terdapat dalam platform Merdeka Mengajar ini memiliki akses pengguna yang berbeda-beda seperti itu langsung saja ke tahap penginstalannya bapak ibu masuk ke playstore nah di sini bapak ibu ketik merdeka mengajar lalu pilih nah seperti ini lalu langsung install tunggu beberapa saat proses proses penginstalan setelah proses penginstalan selesai bisa langsung dibuka nah, langsung saja buka Tampilan awal aplikasi Merdeka Mengajar <tuh> ada menu beranda, menu info terkini, dan menu pengaturan. Untuk menu login, ada di menu pengaturan. Bapak ibu langsung ke menu pengaturan, nah langsung klik masuk. lalu masuk lagi nah bapak ibu pilih email akun belajar bapak ibu ya setelah itu tunggu setelah tampilannya seperti ini selamat datang atas nama dan silahkan melengkapi data diri anda di formulir di bawah ini masukkan nama sekolahnya dan provinsinya, setelah semuanya terisi, Bapak Ibu klik konfirmasi. Nah, ada informasi berhasil masuk. Selamat datang dan selamat mengajar. Klik lanjutkan. Bapak Ibu sudah masuk ke aplikasi platform Merdeka Mengajar. Ini tampilannya seperti ini. Ada pengembangan guru dan ada juga kegiatan belajar mengajar. Di pengembangan guru ada menu video inspirasi, pelatihan mandiri, dan budikarya. Di bagian kegiatan belajar mengajar ada menu asesmen murid dan perangkat ajar. Nah untuk lebih dalamnya, next video selanjutnya saya akan bahas Nah untuk e, cara keluar dari aplikasi platform Merdeka Mengajar ini Bapak ibu tinggal langsung ke menu pengaturan Untuk keluar dari platform Merdeka Mengajar ini Bapak ibu pilih pengaturan Lalu paling bawah klik menu keluar Nah, kuananda sudah keluar. Nah, itu dia cara bagaimana menginstal aplikasi FlatProm Merdeka Mengajar, terus bisa login dan juga bisa keluar. Segitu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.